Oke. Okay. Dapat lagi mah, Bro. Hati-hati lo, -hati Bro. <laughs> you You got a friend in me. Yo, what's up, bro. Apa kabar semuanya? Halo, bro. Jadi, kali ini, bro, saya mau mereview attachment baru dari senjata shotgun Striker nih, bro. Ya, caranya untuk kalian yang gak tau, ma bro. Langsung buka aja ya, event terus ke seasonal. habis itu, nah, ini, ma bro. Ya, to close for comfort. Nah, di sini kalian lihat nih, bro, ada persyaratan-persyaratan ya. Nih Uca geser ke kiri nih bro, coba bacain Kill 10 enemy sebutnya ini shotgun Berarti kita harus kill 10 Dengan shotgun apa aja lah, terserah kalian bro ya Terus ini juga harus bunuh lima kali pakai shotgun ketika kita lagi nge-prone Atau tiarap. Nah ini 25 kill Dikasih 3 attachment ruang Tapi ya, jangan lupa Nah abis itu 15 kill pakai shotgun He fire ya, shotgun sih kebanyakan he fire mah bro ya Jarang kita nge scope Terus yang terakhir ini Bunuh 15 musuh pakai striker shotgun ya Nah ini dapat OEC ranger, sebenarnya namanya bukan OEC ranger mah bro ya, entar lah, kasih tau lah mah Pokoknya ini nambahin ADS bulu spread mah bro ya, berarti kita tuh main nge-scope-nge-scope -nge kali ya mah So striker ini, akhir-akhir ini banyak sekali yang main nge-scope-nge-scope, -nge padahal menurut Ocha enaknya tuh buat spam-spam Kayak kita pakai Echo ma bro ya, shotgun Echo. Nah Ocha udah siapin juga nih striker Arrow now. nah ini Oce kaget juga Mabro, ternyata aja punya skinnya loh ya. Ini skin shotgun striker dengan iron sight yang pake hollow men ya. Ya ini... Iron Set yang di upgrade ya biasanya tuh Iron Setnya tuh kayak ya udah gitu aja bolong mah bro yang cuma ada moncongnya dikit. Nah ini tuh udah dikasih Hollow Set bro. Oce nggak tambahin Iron Set apapun. Eh maksudnya oce nggak tambahin Red Dot Set atau Hollow Set tapi di sini Iron Setnya sudah berbentuk Hollow Set. Jadi menurut oce enak lah buat nesko nesko mah bro ya. let's go langsung aja kita review ke ringkat. Oke okay, mah bro oce udah di dalam game. Mm -hmm. Yo let's go bro kasih paham ya. Mm -hmm. kita... Coba ngeras enggak ya Oh nice semua bro Nice dapat satu Enak ya Lumayan lah menurut aja uh, Mana ya Perlu peluru banyak sih mah bro, ya. misalnya kita dalam kondisi, musuhnya tuh jauh dari kita mah bro Perlu peluru yang lumayan juga ya, yeah, worth it, worth it, it, lah Oh my god mah bro Dah di battle namesternya aja men, misi pelurunya ya, cuma masuk satu Asal dua atau tiga aja, mati tuh Let's go mah, bro 3 lagi lagi okay. mana musuhnya kosong loh di B belasnya mana ya wuh men men oh cuman kayak ga kebagian kill bro <tinyat> mati dia bang bersatu kena bom dong Sini ada orang. Dapat dua headshot. headshot. Masih gak tahu di mana aja. Lu aja sih tinggal dikit ma Bro. Dia pakai wifi dong Hati-hati lho bro <laughs> Dia hampir S mah bro, dia hampir UAV lho tadi musuhnya ya Tapi aku bisa mengcounter counternya Lumayan lah Striker, lumayan lumayan Gapes satu No. Oh my gosh. Ya Allah, mabruk. Di situ nggak tuh? Dari situ, men, men. yang melihat kill, berapa kill yang dicapai oleh dari striker ini. Oh, eh. sih sebenarnya. Macam masih top break bagi striker. Tapi masih banyak senjata yang lebih better dari senjata ini mah, Bro. Walaupun attachmentnya lumayan. No! Dab satu lagi dong. Ah. Oke, mah Bro. Semoga dilancarkan ya last round ini. Bayarnya oke. Okay. No! Oh baikat mah bro, oja terlalu nafsu. Kenapa nih mah bro? Oja satu kill, satu kill, satu kill, satu kill ya kan. Descend ini, ya, tapi tetap top flex sih. Tapi ada rasa yang tidak pas malah ya. Ntar kita coba deh mah bro di next game ya. Kita tes carry lagi. Oke. Okay? Oke okay, mah bro, kita lihat ya apa yang akan oja dapat. Yar poin ini mah bro, yuk apakah kau bisa ngeratain? Let's see bro. Oh my god bro, gue disampain semua deh tadi. Oke, okay. mudah satu. dapat satu lagi, hei, oke, okay. dapat lagi, oh man, nice setup setup bro, oh nice, sedikit membantu, dapat satu Dapat lagi mah bro? Dapat lagi? Oh my god! Oh! mantap mah bro? Mantap ya. Ya Ocha bisa sih nge-handle nya, cuman masih banyak senjata yang lebih bagus dari ini Ya, walaupun Oca bisa kecil banyak pake senjata ini Dari yang legendary gitu ya Tetap sebaik senjata yang lebih enak bro Ya Karena sesuatu yang gak enak gak usah dipaksakan gitu loh Sampai 10 kill streak coba bro Oh my god, tropi gak tuh? G Black Mati. maafin Wah, ya okay, mah, Bro. Wah, nggak dapat 2 mah, Bro. Cuma dapat 1. Oke, oke. ente set up sih. Oke okay, mah, Bro. Jangan lupa set up. Kita harus main santai kalau pakai ini. Oh, nice! Udah dapat tiga lumayan lah ya. Oi, halo! Oke, okay, jangan lupa saya bro. Nice. Sir. Dapat lagi mah, Bro. Woo. Dapat lagi? Nah, ma Keren banget, wah bro. Oke. Okay. Aku colocakan sekarang sih. Nice, sir. Nice, sir. Kali ini musuhnya. ada Lumayanlah 3, bro. Oh my god. Ah. Sorry agak grip F, bro. Itu tadi pas nge-front ke blok ya itu nggak bisa gerak tadi. Dapat tuh? tuh? Mancing, mancing, mancing, mancing, bro. Mancing, bro. dapat ayo! Bokongin, bro. Nice, good job, good job, good job, good job, Nah, menang kita ya? Menang gak sih? Bejo. Udah. Menang mah Bro, nice banget ya. Go kill. Striker ini ward sih. Tapi lebih worth it kayaknya dipakai di search and destroy deh. Ya. Ntar jadi pakai stri ya, striker nih orang-orang karena mau proca. Ya, kalau striker rauca bisa kill segini, berarti senjata yang lebih meta, lebih enak lagi tuh bisa lebih banyak gitu loh. Jadi kalian jangan salah sangka ocha makinya enak kali ini jadi kutaran pakai nah nggak tidak seperti itu mauro ya konsep tidak seperti itu ya lumayan apa empat enam poinnya ya uh the best Iya jadi ini attachment atau gadget spita yang bro ya. Jadi yang tadi attachmentnya tuh namanya salah tuh ya di apa eventnya mah bro nih. Nama nah, aslinya tuh RTC Retractable Barrel mah bro ya. Nah ini tuh ngurangin ada bullet spread ya. 30 persen tuh gede banget mah bro. Lainnya tuh kayak OC Laser ya itu paling kayak cuma 8 persen 9 persenan ya sama attachment yang lain. Pokoknya ini yang paling gede nih ya. Nah damage range nya juga abis itu coc ya. Ini bullet spread juga, fairnya juga dibagusin sama damage syringe yang OC laser. Nah, ini pakai laser udah Kalian kalau mau pakai 5 mw ini juga nggak apa-apa sih. Ya, terserah kalian Bro. Jadi lebih stabil juga tuh firenya. fire-nya. Misalnya ada musuh di jarak dekat ya. kalian menurut loca, OC laser juga udah cukup sih. 16 round action reload case. Nah, di sini nambahin 4 magazine kapasitasnya bro ya ini penting banget menurut Ocha karena striker itu tuh banget peluru ya karena reloadnya wih reloadnya seabad cuy parah banget dia pelurunya masukin satu-satu ya itu udah zaman bahalabad kan ya tapi yang masukin peluru satu-satu masih habis itu ya yang terakhir granulate grip tape nah ini ada 10 spraynya dikurangin waktu Nah, itu aja deh Mabro ya udah Mabro Kayak gitu aja Untuk video kali ini Mabro ya. Jadi kesimpulan dari uh, Tessman ini Guna atau enggak Menurut Ocha sih Guna Mabro Kalau kalian mau main ADS ya Tapi kalau misalnya Kalian mau mainin Fire-nya aja Nggak ada sama sekali Itu juga bisa diaturnya ya Mabro Jadi ya Bagusin aja he Fire bullet spread Nah itu aja Bro ya Oke udah kayak gitu aja Untuk video kali ini Mabro Makasih banget udah menonton Untuk kalian pengen beli akun CODM Atau game lain Langsung aja follow Instagram Di sana yang paling aman Bro Nggak ada di tempat lain ya Atau kalian pengen jokin akun game kalian langsung aja follow instagram @editajogo titik com oke okay? Yup see you ma bro Dada semuanya yaudah udah semuanya see you next